serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar bahagia dari Leslar, tentunya. Menemani santai malam kalian saat ini Bang Imin akan menyuguhkan kabar bahagia dan pastinya vitamin bahagia terbaru dari Lesti dan Rizky Billar. Di kabar pertama ya tentu kita mendapatkan cedukan vitamin juga dari idola kesayangan kita, masya Allah. Luar biasa melihat senyum dari Papa Bilar dan Bunda Lesti membuat kita semakin bahagia Leslar Family emang keluarga yang sangat-sangat bahagia, Masya Allah Dan tentunya doa terbaik selalu kita berikan untuk Leslar Family Kita lihat juga persahabatnya di beberapa tanggapan komentar Salah satunya dari akun Leoni2889 Aku malah selalu sama Fatih, Masya Allah Baik gak nyusahin sama siapapun Mau digendong bikin happy yang megangnya Masya Allah betul sekali persahabatnya ya BBL Memang digendong sama siapapun itu tidak pernah rewel Masya Allah luar biasa banget ya Abang Fatih Mudah-mudahan sehat selalu bahagia terus untuk BBL Makin gak sabar menantikan kejutan di hari ulang tahunnya Abang Fatih yang ke satu tahun untuk berikutnya bersama kita lihat juga di sini ada cedukan vitamin juga Masya Allah banget ya Bang L dan Bunda Lesi serta papa bilar tuh Masya Allah kita mendapatkan informasi juga dari kak Bibo di persahabat dia bahwasannya Lesnar besok itu akan balik ke Jakarta doakan yang mudah-mudahan lancar mudah-mudahan selamat sampai tujuan amin ya robbal alamin kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh Akunci Gemoy Masya Allah Umbul besok pulang ya katanya itu Masya Allah doakan yang terbaik saja untuk idola kesayangan kita Kemudian, persahabat kita lihat juga di sini ada artikel dari akun HIP 500 Ini kabar soal tanggapan Bunda Lesti Kejora mengenai berita Rizky Bilar yang cuek. Lihat dirinya bahwa banyak tas Bunda Lesti bersahabat. Ya, Ketika pernah memposting sebuah kalimat: "Saya dan suami sudah sangat sering pergi berdua tanpa adanya orang lain." Pada intinya, tidak usah kami perlihatkan bahwa kita itu saling paham satu sama lain. Tidak semuanya yang terlihat bisa langsung dinilai jelek dengan satu sudut pandang saja. Apalagi menggiring opini tidak baik seperti ini. Itu kata-kata Lesti di Persebat ya. Dan tentunya untuk akun-akun gosip yang menggiring opini yang menebar fitnah, itu lagi dipantau terus oleh Lesti dan Rizky Villar. Mudah-mudahan Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Kemudian juga persahabat ya, Sebelumnya juga Papa Bilar mengunggah foto Ini foto lagi menggendong BBL dan Bunda Lesti Serta menenteng tas nih persahabat ya Postingan ini juga Ini menyindir untuk akun-akun yang selalu menebar fitnah dan orang-orang persahabatnya, orang-orang syirik, pastinya yang selalu nyinyir kepada Rizky Bilar. Kali ini, Papa Bilar persahabatnya menyindir dengan sebuah kalimat. Kasihan Bilar, harus menggendong istrinya yang sedang menggendong tas. Belum lagi harus gedong anaknya, padahal jauh loh ke private temennya Itu kalimat yang ditulis dalam kalimat caption diunggahnya Papa Bilar. Untuk berikutnya juga persahabatnya kita lihat di sini ada kabar spesial yang sangat membahagiakan sekali. Alhamdulillah, Leslar banyak orang-orang yang sayang, banyak orang-orang yang tentunya mensuport lesti dan bilar ini Masya Allah banget. Inilah kesayangan kita mendapatkan oleh-oleh persahabatnya ya dari owner Bali Exotic. Wow, ini keren banget persahabatnya. ya langsung diberikan oleh. Tentunya, ownernya ya Luar biasa Mudah-mudahan berkah dan barokah Dan semoga selalu Dikelilingi oleh orang-orang baik Untuk idola kesayangan kita Alhamdulillah ya Banyak orang-orang baik yang selalu mensupport Lesti dan Rizky Bilar Kita juga masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti Channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar menarik kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Pilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.